Banyak yang bertanya, bagaimana cara Rasulullah Wasallam mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan Ramadan adalah tuannya para bulan Ada 12 bulan, maka tuannya para bulan, artinya bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan Oke? Okay? Tidak ada satupun hari yang mampu menandingi hari-hari di bulan Ramadan Saking mulianya bulan Ramadan Bulan yang terbaik, bulan yang paling utama adalah Ramadan nah, Tentu, semua kita melakukan persiapan pun begitu dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dulu, beliau melakukan persiapan sebelum Ramadan datang. Apa yang beliau lakukan? Ini penting kita contoh. Mungkin banyak di antara kita, kalau mau Ramadan, persiapannya ya nimbun kurma gitu ya, beli gamis baru, beli uh, apa parfum gitu ya. Mungkin ada di antara kita, mungkin membanyakkan stok makanan di rumah gitu ya. Mungkin ya menyiapkan channel stasiun TV yang mau ditonton apa gitu, dan macam macam lah tapi Rasulullah SAW punya persiapan khusus untuk menyambut Ramadan. Apa itu? Oke, okay, kita lihat Nabi SAW berdasarkan hadis. Ini dari Ibunda Aisyah dan hadis-hadis yang lainnya. Hari ini rajannya sahih. Ada riwayat imam Bukhari, ada riwayat imam Muslim dan yang lainnya. Rasulullah SAW sebelum Ramadan, beliau memperbanyak puasa di bulan-bulan sebelumnya. Rajab, Sohban, Rasulullah memperbanyak puasa. Bahkan satu bulan sebelum Ramadan, Rasulullah hampir puasa satu bulan full. Hampir. Tidak satu bulan full, karena satu-satunya bulan yang boleh puasa satu bulan adalah bulan Ramadhan Hampir satu bulan Nah, puasa ini banyak beliau lakukan, tujuannya apa? Untuk mensucikan jiwa beliau Membersihkan hati beliau Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Wasallam Sebelum Ramadhan, beliau memperbanyak membaca Al-Quran Di sini untuk apa? Membersihkan hati, mensucikan hati Jadi, yang Rasulullah lakukan sebelum Ramadhan adalah mensucikan hati beliau jadi untuk menyambut bulan terbaik ini Ibadah dilipat gandakan di bulan Ramadan Rasulullah sebelum Ramadan datang Beliau sucikan hati beliau Apa fungsinya? Karena Rasulullah SAW mengerti Semua ibadah yang begitu besar di bulan Ramadan Akan sia-sia kalau hati kita kotor ya, Rasulullah ngerti. Hati yang bersih dalam menyambut Ramadan Maka amalan kita di bulan Ramadan Akan berlipat ganda besarnya Orang yang hatinya bersih Enak di bulan Ramadan Nah, makanya Rasulullah membersihkan hati sebelum Ramadan Kenapa orang yang hatinya bersih Ketika ada orang yang tidak baik berkata kepadanya Bersikap kepadanya Tetap orang yang hatinya bersih melakukan Menanggapi kata-kata uh, yang tidak baik Perbuatan yang tidak baik Tadi dengan yang baik Orang membalas tidak baik Dibalas dengan baik Ibarat pohon yang berbuah Dilempar oleh orang pohon Pohonnya memberikan buah Luar biasa Inilah Rasulullah SAW Beliau ngerti Persiapan terbaik itu sucikan hati kita karena kalau di Ramadan ini hati kita kotor Rusak ibadah kita Merasa bersih, itu kotor hatinya Menganggap orang lain hina rendah daripada dirinya Kotor berarti hatinya Hasan, iri, dengki, sombong, dan masih banyak lagi Bila ini ada pada kita dan kita masuk ke bulan Ramadan Ramadan kita sia-sia Makanya mohon maaf Mungkin kita sudah berapa kali Ramadan kita lalui Coba mohon maaf, apa yang sudah berubah dalam hidup kita Mesti kebanyakan diantara kita belum berubah Kenapa? Kita menyambut Ramadan sementara hati kita masih kotor Maka ikutilah Rasulullah Kalau Rasulullah memperbanyak puasa Memperbanyak baca Al-Quran Mungkin kita perlu melakukan itu Perbanyak puasa sebelum Ramadan Perbanyak baca Al-Quran sebelum Ramadan Luruskan niatnya untuk membersihkan hati Mensucikan jiwa Karena apa? Bila itu dapat Kita bisa sampai pada derajat itu Maka Ramadan akan sukses Ibadah-ibadah di Ramadan ini dilipatgandakan Sampai tak terhitung Dilipatkannya Ya, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Menyambut Ramadan ini Apalagi di tengah banyak musibah yang melanda kita Kita bisa menyambutnya dengan hati yang lapang Hati yang bersih Jiwa yang suci Mudah-mudahan dengan itu Ramadan kita jelang Kita bisa beribadah dengan baik dan benar Akhirnya dengan itu ibadah kita Bisa dilipat gandakan oleh Allah nilainya Amin ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat Ini yang bisa kami sampaikan